Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayu Ting Lensius Diberapun kalian berada Coba kembali bersama Mimin di channel youtube Hilia TV Yang pastinya akan memberikan informasi Terbaru mengenai Ayu Ting Ting Termasuk kali ini Ayu sudah comeback lagi nih pemirsa di acara Lapor Ba. Dan pada kesempatan kali ini Ayu Ting Ting berperan sebagai Seorang bule yang siap mampir menggonceng kantor lapor pak di sini Aitiding selain berperan sebagai seorang polisi peran Aitiding yang lainnya yaitu sebagai seorang bule yang baru saja datang dari Eropa pribadi kedatangan bule dari Eropa nih pemirsa. Tidak salah, 872 sangat dinanti banget, si cantik ayu udah gak sabar ingin lihat bule udah mulai natural. Kemudahan nah, nah. di Eropa jadi rambut bule ya, cuma setengah juga. Asik si cantik dan dan natural back again si paling suka main makeup natural comeback. bagi sahabat semua selamat menyaksikan kegiatan high-teaching hari ini nih. Pastinya mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah high-teaching untuk minggu ini sudah camping lagi ya di dunia pertelevisian karena sudah bisa beraktifkan seperti semula dan memang baru saja pulang dari jalan-jalan di tujuh negara Oke bagi sahabat-sahabat selamat, -selamat, selamat menyaksikan inilah kegiatan ITD hari ini semoga bermanfaat nih hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belum ini tante aku dari Amsterdam insyaallah iya Esmeralda, Gisela, Gisela. Ya, kalian wajib kenal ya. Yeah. Ini tante aku. Kemarin ya, kita bawa ya Sarah, yeah. dibungkus ke kardus ya saranya. <laughs> <laughs> Bareng sama jam kiku kiku gitu. Hai <laughs> guys, aku lagi mau nyemilin ini nih. Ini salah satu cemilan favorit aku dari Tinting -ting Kuliner. Ini namanya lumring alias lumpia. Lumpia kering, hmm. hmm. enak banget guys, Hmm. dalamnya itu ya, ada daun kemangi nya, banget, hmm. hmm. Hmm. cuma aja sih, nengking kuliner, wajib banget dicoba, lagi, kalau makan ini nggak mau berhenti, Hmm. Hmm.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 Kalian makan-makan nasi putih juga enak banget <laughs> Gak ada putih anget Hmm Hmm Sumpah Udah senyepas Hmm kalau udah makan ini Gak mau berhenti Hmm Hmm Oh ya nyetok Buat milan kalau lagi kerja Hmm Hmm favoritnya dua mimpil kering sama kapok hmm. enak banget nampah udah tak tertandingi pokoknya ini ya paling the best hmm pokoknya tok banyak buat kerja setiap hari ini meal yang di order Terbes nih. Drum ring. Ke oh, kapoknya. Hmm. Aduh. Waduh nasi panas digaduhin. Oh. Ta la nampol. Hmm. Terbaik.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 Justru aslinya bagus banget, aslinya kayak antibiotik jadi. bagus. Jadi gini, ada dua cara. as itu diupgrade misalnya gitu. Kalau lampanya lagi sakit, ibunya sakit nih, nanti si Asi akan upgrade, dia akan ngasih antibodi banyak supaya si anak nggak pernah. Satu, terus kedua, ada sensor panas di payudara. Jadi kalau si bayi mulutnya masuk payudara dan. Kok bisa pernah nonton video internet? Ya, Bapak juga. Ya, ya. ya. maaf, ya, maaf, maaf. Kamu nih loh sekarang kamu nyantai banget. Ya? <tuh> Ih, lagi ngobrol sama nah, dokter ya, merah mana, mana ya? Mana suaranya? Di sana aja nggak ada, enggak ada. Ini lagi di bawahnya, biasa Biasi aja. Takut enggak ke iya. diinan enggak tuh? Merah kamu ngobrol ya sama ya? dokter biasa ya? Enggak ada ya. Mm. Oh, oh. <tipari sih. tipari> kepeleset. masalah ya tuh. Jadi aman aja, mm. diawasi aja. Baik, nanti aku bersiapin setelah izin Merah, merah In case kalau mere, ha, nanti loknya udah nyalet Atau jelasnya tetap makin sering mere. Maksudnya sung untuk orang-orang nandirnya -orang aja sih Beaaah Tapi kalo sekarang-sekarang aku tulisi gitu Tau masalah, percayaan <tuh> si nasinya aja gitu Pokoknya <tuh> bener sakit, anak sakit Upgradenya muncul lagi tiba-tiba Dedeh, mireh, rambutnya buta hmm, Kayak ngerti aja Anak-anak aja Bangun bobo, ih, iyaaa itu pinter ya di anak di ini bulat benar anak di ini bulat benar anak di ini bulat benar di di di